Halo oh, guys Jumpa lagi sama aku ya guys ya Kali ini aku bawa modal 99 ribu ini Atau kita gendam kenanya 100 ya guys ya di sini aku masih main di bonanza Dimana aku mau mencari profit dengan pola terbaru ya guys ya Oke okay, aku langsung putar-putar manja aja dulu ya guys ya putar, putar manja di 10 klik Di back 800 nih ya, guys ya lock-nya 2 aja guys. Cintang 2. Okay, Gas baca di sini. Sisa satu spin. Dah. aku mau naikin aja sih. Mau naikin ke 2400 dan aku langsung gaskan 10 turbo nih 10 turbo nih, turbo ya, nih guys ya. 10 turbo. Semoga aja di bet segini aku mendapatkan next win atau JP ya guys ya. Sampai jumpa ya guys ya Karena itu harapan para seloter ya guys ya <laughs> Oke okay, guys ya Terima kasih nih Yang udah, udah hadir ya guys ya Jangan lupa tombol like, komen, dan share ya cek ya Bagi yang belum subscribe Dibantu subscribe-nya coy Dan aktifkan lonceng notifikasinya anda kalian mendapatkan info seputaran pola terbaru dari kita, ya guys? Ya, atau update terbaru dari kita, guys? Ya, oke. Di sini aku farming-farming mania -farming di bit 4800 ya guys? Ya, langsung aku lihat aja di bit 4800 Di putaran 30 quick, nih, ya guys? Ya, putaran 30 quick. Aku mau farming-farming dulu di hari ini, guys. Kalau dapat skater ya bagus, kalau nggak dapat ya mau gimana lagi ya guys ya. Nah, baru juga di sini langsung di sini dikit aja langsung dikasih 5 seketer coy ya kan. Kasih dikasih 5 lolipop kita ketiban 5 lolipop ya. Sorry ya guys ya kalau suaraku agak kurang jelas karena aku lagi kurang kurang fit ya guys ya. Karena kurang fit aku. Tadi ya, sekali lagi kalau kurang jelas nih, yes ya, ya. Oke, okay, di sini pisangnya pecah. Oke, okay, kali 10 ya, guys. Saldo kita hmm, yang kita dapatkan di dalam sketer masih terpantas 55.000 nih, guys. Semoga aja ditambah lagi. Oke, okay, di sini dapat semangka mantap. Ini mantap juga. Oke, okay, ditambah lagi kali 16.500 ditambah. 3 kali 16, 16 yes ya, guys ya. Dan kita mendapatkan Nes di sini. Cuma mendapatkan 183 ribu nih guys. Cuma mendapatkan 183 ribu. Dan aku matiin aja spinnya nih. Aku matiin spinnya aja. Karena kita cuma mendapatkan segitu ya guys ya. cuma mendapatkan. Ya. Yes. dikit ya guys ya profitnya. Dan aku coba buy aja ya guys. Aku cek ombak. Kita buy di empat puluh ya guys ya. empat 2.400 nih. Cuma aja aku dikasih GT ya. atau kalian mantap. Nah, baru juga dibilang langsung keluar tuh ini. kali 50 ya kan. Oke okay, kali 10, oke okay. kali puluh di sini guys. Langsung kita yang pertama yang kita rasa Ya kan coy ya. Mantap kali nah, nih coy. Udah lah kali 50. Dapat sensa lagi auto profit nih coy. Ya, kan udah let's ayo main santai aja seperti ini deh santai aja karena aku udah profit eh ya, kan oke ditambah lagi candy-nya mantap di sini cuman dua loh left spin kita ya guys ya orang satu lagi kan ya, biar mendapatkan spin lagi oke semangka pecah di sini kali kaliannya kali 12 Putar-putar lagi Putar-putar lagi Oke okay, semangatnya pecah di sini. Mantap nih guys ya Ini kita ditambah lagi nih profit kita nih guys Ditambah lagi profit kita Super B ya guys ya Kita mendapatkan super di sini. Sudah Rp770 nih Mau ada 99000 Atau kita jenapkan aja nih nih 100 ya guys ya Dan Langsung up ke Rp782 nih Rp800 ya, nih guys ya Masuk pas 800 30, baik dan Buy dan 50 otomatis jam satu ya, oke okay, di mid jam ini aku mau farming farming manja dan sam sambil ngerokok, ya. sambil ngerokok ngopi kan, ya. mau makan pun kita udah bisa nih nico, karena aku sudah profit. Nah untuk yang pengen main langsung gas di aja, ya Tapi menggunakan uang kenatalan atau uang lebih ya, cok. Jangan menggunakan uang kebutuhan, uang makan jangan ya cok Ini cuma untuk hiburan mengisi waktu luang anda aja Tidak untuk menjadikan patokan cok Oke okay, langsung aja ya kan kita lanjut aja di sini lanjut bisa tiga puluh lima skin dan apel pengece di sini coy. satu lollipop dan belum jumpa temannya coy Nah kalian apa kabar ya kan udah WD belum? Kalau rungkat udah rungkat tiga kali atau dua kali stopin aja ya stopin aja. Karena belum haring nih ya cocok. Jangan nih Mungkin mau mungkin besok atau lusa kan Kalian coba main lagi, kan coba main lagi. Semoga aja profit coy. Kalau main tuh main santai aja cocok. Main-main ya bebek receh pun juga nggak apa-apa. Kan bebek receh juga nggak apa-apa. Oke di sini yang dihujurnya pecah sini ya guys. Semakan yang gak pecah. Pecahannya udah mantep ini. Oke. Okay. Karena main deck like itu tidak apa-apa cuy. Asalkan kalian WD ya cok ya. Nah itu tadi cok wede ini ya. Inti dari segala-galanya itu wede Siapa sih yang tidak pengen wede ya guys ya. Oke okay, kita lanjut minum aja nih. Sisa 20 spin nih coy. Sisa 20 spin. spin ya normal aja nih, siapa putarannya normal nih, aku lihat-lihat sih, putarannya normal, segitu-segitu aja dan turunnya pun tidak jauh-jauh amat guys. Jadi ya, dibilang worth it pola kita ya, worth it sih. Tapi ya tergantung kalian aja, Cok yang pengen main ikutin pola kita ya gak apa-apa dan -apa. aku tidak maksa untuk harus ngikutin aku. Dan kalau kalian punya pola sendiri Itu lebih bagus, Cok Nah, ikutin aja feeling kalian Yakin aja sama diri kalian, coy. Semoga aja, kan Kali-kali aja kalian meledak besar Atau maximum ya, coy ya Sisa lima penis ini terpantau ya, Cok Tapi belum ada nih Belum ada kita mendapatkan skater kedua ya, Cok Belum ada nih Ayo dong, Lagi Oke, okay, ini yo apa ini munya pecah. Apa yang pecah di sini, coy? Ayo, nampaknya harus kita main skinan aja ya, ya. Kita main skinian ya. Oke, okay, di sini sudah habis nih diputarannya nih. Sudah habis putarannya, aku tambahin ke 20 aja, guys ya. Aku tambahin 20 otomatis nih, ya guys. Tiga lolipop nih. Tiga. Nah, nyangkut pula di atas dia, guys, lolipopnya. Oke okay. masih belum Putar-putar lagi Putar-putar lagi Modal 100 atau 99 ribu ya kan Langsung up ke 700 okay. Memang profit ini cuy Langsung udah saya cuy ya Terima kasih nih cuy ya coy. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan untuk yang sudah subscribe atau yang sudah support kita ya kan Semoga kalian tetap terus terus Dan pantau terus nih dari channel kita mengetahui ada event atau info terbaru dari channel kita ya guys ya Dan ingat guys ini cuma hiburan untuk mengisi waktu luang anda Gunakanlah uang kenakalan kalian guys Uang lebih Oke okay, guys mohon maaf Kalau aku ada salah-salah Ya, guys, ya di sini. Oke, okay, jadinya pe um, pecah. Terima kasih lagi, ya guys. Ya, sampai jumpa nih di lain waktu, ya guys. Ya, sampai jumpa. See you next time, dan bye-bye.